di akun Instagram, pribadi miliknya Bang Putra mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan pasangan Leslar dan Ahak Persahabat. Ya, di mama semalam selalu membuat kita bangga dan bahagia persahabat. Ya. Apalagi melihat stelis dari idola kita, Bumil Cantik, Dede Alazi Kejora dan Kakak Bilar. Ini selalu membuat kita bahagia persahabat yang mudah-mudah mereka selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan. Amin, Irobal ya, Alamin. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Putra Siregar. Di situ dikatakan pasangan muda-mudi, katanya tuh, masya Allah, mudah-mudahan selalu berkah-barakah persahabat ya. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram Lesdi Bilar and Score Leslar mengatakan. Tapi juga kan masih muda seperti pasangan Leslar dan Atta Aurel Wow, keren banget nih ya Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Nurif underscore ahas 95 mengatakan Masya Allah sehat selalu kalian orang baik dan orang hebat Sukses selalu Putra Sregar, Septi Sregar 17, Rizky Bilar, Lesti Kejora atau Halilitar, dan Auro Hermansyah Masya Allah, banyak persahabatan yang mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk mereka. Amin ya Robbal 'alamin. Dan ke kabar berikutnya, juga bersahabat, ya, ada momen spesial juga yang membuat kita bahagia dan bangga. Masya Allah, semalam bumil cantik kita ini bertemu dengan Bunda Ashanti di acara ultahnya Atta Halilintar. Aduh, masya Allah, banyak persahabatan, ya. Sampai Bunda Ashanti aja mengatakan Sehat-sehat bumil Tuh persahabat ya Sehat-sehat bumil sayang dari alas itu juara tuh Didoakan oleh Bunda Asyanti Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali Di post kembali oleh akun Ada kalimat kapsen yang dituliskan Leslar bersama De Hermansyah Suka aja kalau mereka bisa berbaur Dengan banyak orang Masya Allah banget ya Alhamdulillah Lesti Bilar selalu banyak orang mensupport dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para fans sejati Salah satunya dari akun Instagram, tatisasa32021 Yang saya kagum dari Lesti ya, salah satunya ini Dari bukan siapa-siapa, cuman gadis desa yang tidak semua kenal Kala itu dan sekarang mampu berbaur sejajar dengan orang-orang hebat. ter ter ter best, Masya Allah bangga persahabat ya. Inilah yang selalu membuat kita salut dan bangga kepada Lesti Kejora. Dan selanjutnya juga persahabat ya Bunda Asyanti. Ini mengunggah sebuah postingan di IG seperti pribadi miliknya Mengunggah video ketika Leslar, Ahad dan tentu anak kesayangan. Arshi, bersahabat ya, mekan lagu Cendol Dawan adalah sebuah kalimat yang luar biasa juga dituliskan oleh Bunda Ashanti Bahagianya Arshi, semoga besar Arshi bisa sukses Seperti kakak-kakaknya yang hebat, Aurel, Hermansyah, atau Halilintar Rizky Bilar, Lesti Kejora Masya Allah banget persahabat ya, Mudah-mudahan saja Arsi juga besarnya nanti sesukses so, Pasangan Lestlar dan AHA Masya Allah banget Semakin bangga dan semakin bahagia persahabat ya Tetap support Duko Untuk Lesti dan Rizky Bilar Dan kekabar selanjutnya persahabat, Ada momen spesial Yang membuat kita bahagia nih persahabat ya Di ugan channel YouTube nya Papi Putra Siregar ini diripas kembali oleh akun leslar23.official ini kita kaget juga persahabat ya melihat ekspresi Dedek Lesti yang terkejut ketika kak Loli atau Aurel Hermansyah ini asbun atau asal nyebut nih persahabat ya ini cute banget menggemaskan dua mobil cantik ini ini ketika momen mereka berdua nonton suami tercintanya main bola persahabat ya masya Allah ini lucu banget ekspresi Dedek Lesti sampai melotot persahabat ya. <laughs> hingga banyak dibanjiri komentar dan tanggapan yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Fanzira Al Alia, ya. Dennis sama Aurel itu cocok banget sama-sama polos, katanya tuh persahabatnya. Ada sebagian kata juga yang dituliskan, gini nih, kalau satu frekuensi pada ngumpul, katanya ya Kita lihat juga komentar lain. Diberikan dari akun Melania biget yang mengatakan, Aku suka banget kalau dia mukanya agak kaget, Lihat matanya itu love, love, love. <laughs> Cute banget ya, matanya bulat banget, Masya Allah. Ini momen ketika dia masih kaget saat... Maka Aurel itu asal nyebut nih bersahabat ya mengenai permainan sepak bola sih aduh cute banget ya Nah kita lihat juga ke unggahan berikutnya ini luar biasa vitamin bahagia yang kita dapatkan di acara cinta Abadi Leslar Masya mudah-mudahan selalu seperti ini selalu memberi kebahagiaan untuk fans sejati Leslar lovers di seluruh dunia kita doakan tetap kompak dan tetap solid support mendukung yang terbaik Untuk Dede Olasti dan Kakak bilang Bilar Kita masih menunggu kejutan kabar baik Dan kabar bahagia selanjutnya Hingga cidukan vitamin manja dari ini kita, jangan kemana-mana Tetap stay tune dan patungin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh